Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh Alhamdulillah, wa syukurillah, sali wa, wa Sayyidina Muhammadin Allah wa ta'ala fil kitabul karim Ya Ayyuhaladzina manu kudibangun kumusiam kama kudibangun lagi namun kaum milikum lainnya kumtahu sajadahmu allahin anak-anak sekalian marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah ta'ala bahwa pada hari ini kita masih diberikan kesehatan masih diberikan kekuatan iman sehingga dapat melaksanakan ibadah puasa. Tak lupa sholawat serta salam. Semoga tetap terlimpahkan kehadiran tujuan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaat beliau terlimpahkan kepada kita semua. Anak sekalian, puasa adalah salah satu salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Sejak umat yang terdahulu sehingga umat sebelum Nabi Muhammad pun sudah dibentangkan oleh peda puasa. Bulan Ramadan adalah bulan yang luar biasa. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah di mana semua doa dijabah dikabulkan. Di mana semua ibadah dilipat gandakan pahalanya. Di mana setiap orang yang minta pengampunan, minta ampun diampuni dosanya oleh Allah. Anak sekalian, karena memanfaatkan ibadah puasa ini, kalau anak, -anak lihat banyak sekali pondok-pondok pesantren pondok majelis taklim mau menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sebut pasaran, yaitu meningkatkan ibadah mencari ilmu dalam bulan puasa. Saya harapkan anak-anak tetap semangat, tetap semangat untuk mencari ilmu pada bulan puasa ini, yaitu dengan mengikuti pembelajaran yang diselenggarakan oleh sekolah dengan semangat dan baik. Tidak hanya materi agama, matematika pun ilmu, olahraga ilmu, bahasa insya ilmu. Itu adalah bagian dari kewajiban yang harus kita cari. Karena dikatakan man aroda dunia bil ilmi, bil ilmi, bil ilmi. Orang siapa mencari kehidupan dunia maka dia harus bekal ilmu. Anak-anak mau bekerja tanpa pengetahuan dalam ilmu, maka pekerjaan tidak akan menghasilkan pekerjaan yang maksimal. Artinya kita harus profesional, pekerjaan yang kita tekuni harus atas dasar ilmu. Maka belajar mencari ilmu hari ini adalah merupakan kewajiban untuk anak sekalian untuk bekal nanti kehidupan dunia. Kalian bekerja, di pekerja yang profesional sesuai dengan kompetensi masing-masing belajarlah tetap semangat niati ibadah sehingga pelajaran yang kalian pelajari pada waktu bulan puasa ini akan mendapat pahala yang berlipat ganda bermanfaat untuk kalian nanti bermanfaat untuk masa depan kalian dan bisa memberikan manfaat kepada keluarga kalian kedepannya yang kedua kalau kalian mencari kehidupan akhirat pun harus dengan ilmu ma pelajarilah ilmu sholat ma wudhu pelajarlah ilmu wudhu sehingga apa yang kalian lakukan semuanya atas dasar ilmu yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Man, man amilah bilawimin amalhu marbutin lataqbal. Jadi siapa beramal tanpa ilmu maka amalnya akan sia-sia, tidak akan digabungkan Allah Subhanahu Anak sekalian ada cerita yang menarik, yaitu ada seorang dua orang akid yang mengaktikan segala waktunya untuk Allah Subhanahu ta'ala yang satu beribadah atas dasar ilmu yang satu tidak dari dua orang yang waktunya hampir seumur hidupnya digunakan untuk beribadah pada Allah sholat puasa semua dijalani hanya untuk takut kepada Allah yang satunya berbekal imun dan yang satunya tidak melihat ini setan ingin menggoda akhirnya dengan berbagai cara dua orang ini digoda oleh setan supaya bisa menghalangi supaya bisa menghentikan ibadah mereka. Upaya berbagai macam gagal akhirnya setan menggoda dengan cara yang menyamar, menyeru seolah dia sebagai Tuhan pada suatu malam ketika salah seorang api yang tanpa ilmu sedang beribadat terdengar suara, uh, suara tanpa wujud hatim dalam agama mengatakan uh, suara itu muncul. Ketika seorang abid yang tanpa ilmu tadi beribadah, muncullah seperti Dan saya itu mengeluarkan suara, memanggil, Hei, abdiku, ibadahmu sudah sangat banyak sekali. Sudah luar biasa. Maka pada hari ini, Allah memberikan kekuatan kepada kalian untuk... Maka Allah pada hari ini memberikan kekuatan kepada kamu, untuk menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah supaya kamu bisa menikmati kehidupan dunia. Abid yang tanpa ilmu tadi bertanya, "Siapa kamu? Saya adalah Tuhanmu, saya Rohmu. Ini adalah perintah Tuhanmu." Maka dengan rasa bangga Abid yang pertama tadi mulai meninggalkan ibadahnya dan mencoba karena merasa sudah diizinkan oleh Allah untuk mencoba hal, -hal yang diperdiharaman oleh Allah, maka mulailah dia melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh Allah coba minum minuman keras, mencoba berfoya-foya dan sampai hingga akhir hayatnya dia meninggal dengan meninggalkan ketentuan Allah. Abid yang kedua, ketika duduk semacam itu dengan adanya suara yang mengatakan bahwa dia boleh melakukan hal-hal yang dilarang Allah, abid itu karena dasarnya ilmu dia tahu bahwa Allah tidak akan memberitakan kepada hal yang tidak baik, maka berkatalah api tadi, saya lain laknat kepada kamu, kamu adalah setan yang muda saya. Kemudian setan itu menampakkan iblis tadi menampakkan, Hai hei, api, kenapa kamu tahu saya setan? Kenapa kamu tahu bahwa saya itu setan yang berkuda, yang mengudak kamu? Kemudian api tadi menjawab, karena allah tidak akan memerintahkan pada hal-hal yang buruk. inna la yang buril fajr. Saya kira cukup pertemuan hari ini. Uh, mohon maaf apabila ada hal-hal yang keliru. Akhir kalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat belajar dari jauh